Menemani santai siang kalian saat ini, Bang Min akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya di kabar siang hari ini kita awat dengan vitamin yang sangat luar biasa. Disuguhkan oleh Bunda Lesti dan Abang L. Vitamin jalur iklan nih, persahabat ya. Aduh, Masya Allah. Baby L ya, selalu temani Bunda untuk kerja nih, persahabat ya. Kita salut banget sama Abang L. Yang tidak rewel dan mestinya selalu bikin kita bangga dan selalu bahagia. Masya Allah, Bang Fatih, semoga sehat terus, bahagia terus, dan Bunda Lesti pun mudah-mudahan selalu sehat dan sukses terus. Apapun yang dilakukan, amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesnar Comic. Si Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini. Dari akun Alkalifi Bil Fakih mengatakan, "Masya Allah, gemes, melet melet lagi. Aduh, abangnya memang bikin gemes banget di ya dan kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun Instagram. Paulina Aster mengatakan, 'Iya, Yang penting ada abangnya tuh. Masya Allah, banget ya, setiap ada abang El pasti warga Konoha happy banget ya.' Alhamdulillah, semoga semakin banyak dukungan, support yang diberikan." dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar berikutnya persahabat kita juga diingatkan kembali langsung oleh Papa Bilar yang baru saja menginfokan mengenai acara Sofi nanti malam jadi janganlah sampai lupa untuk saksi jadi jangan lupa untuk saksikan acara Sofi yang akan tayang malam hari ini Jam 19.00 waktu Indonesia Barat, Lesti dan Pilar akan tampil malam hari ini untuk memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Terus support dan terus dukung yang terbaik. Semoga Lestlar menampilkan penampilan terbaiknya dan selalu menyuguhkan kejutan bahagia untuk kita semua. Dan kita lihat juga persahabat kabar berikutnya Ada momen spesial Cidukan semalam saat Papa B main bola di match emang luar biasa banget Ya apalagi memakai nomor punggung 24 Masya Allah banget nih 24 emang tanggal atau angka yang sangat spesial Untuk Leslar, Lesti, Rizky, Bilar dan kita semuanya sebagai penggemar Mudah-mudahan tentunya kita semua selalu bahagia Amin Dan tentunya persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di unggahan ini dari akun Instagram, pertama mengatakan cibapanya embul, embol, gak mau kalah nih gemoynya sama abang Tuh, gak mau kalah ya sama abang L Dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya Dari akun Taurus, unskore 290403 Nyari bilar lagi main bola tuh gampang Cari aja sepatu warna orange Katanya tuh, Masya Allah udah paham banget ya Setiap tapi main bola pastinya banyak sekali Tentunya warga konoha yang selalu menyaksikan dan selalu persahabatnya mencari cidukan vitamin saat Papa papabi main sepak bola dan berikutnya juga persahabatnya kita lihat di igatnya leslar entertainment info penting banget ya untuk kita semua akun resmi persahabat jangan sampai lupa nih jangan sampai salah juga untuk memfollow ini akun Rizky Bilar yang resmi di sofi video persahabatnya Muhammad Rizky Bilar ini untuk nama akun resminya Papa Bilar di shopee Video. Jangan sampai lupa follow persahabat ya. Jangan lupa juga untuk selalu mensupport support pendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita jangan sampai salah follow nama akun yang resmi persahabatnya langsung aja cek di akun Leslar Entertainment sudah diinfokan akun resmi Papa Bilar di selfie video dan kita lihat juga persahabat yang himbauan juga untuk warga Konoha bila mana untuk yang ingin berdonasi pulsa di ajang Infotainment world 2022 kalian langsung bisa DM L2W persahabat ya. Jadi kita semangat terus, selalu kompak dan solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita di Ajang Infotainment World 2022 Support, doakan, dan dukung yang terbaik Kita masih menunggu cidukan-cidukan dan vitamin terbaru lainnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.